Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada, malak, pada sore hari ini Berkat wasilah undangan daripada guru kita Yaitu dalam rangka Ramadan berbagi berkah Yaitu ber, berbuka puasa bersama Satunan, yatim dan apa Bersama majlis dan Mudah-mudahan acara kita sore hari ini Hingga menjelang berbuka nanti Berikan keberkah Allah subhanahu wa ta'ala wa alaihi la ilaha illallah la illallah la illallah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 Oh Sallallahu Selaku Ceritif utama PT. IMX berserta anaknya Sekali lagi saya mungkin Ketua mereka kedua pengucapan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran. lagi syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di masjid berlaton ini dalam rangka untuk memenuhi undangan yaitu buka puasa bersama setelah santunan dan program ngaji bareng yatim dan dua apa, terus saya sampaikan di sini bahwasanya program ngaji bareng yatim dan dua apa itu terbentuk kurang lebih sekitar dua atau dari tiga bulan yang lalu dan pada saat ini program ngaji bareng yatim dan dua apa telah memasuki proses yaitu sesi yang TV Islam di Puntok Melati Yaitu TV Amdalah Yang dipimpin oleh Bapak Tandim Ahmad Sofyan Mudah-mudahan channel TV ini semakin maju Tambah berkah Dan tentunya menambah wawasan keislaman Buat anak-anak diri kita di kampung kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih sebanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Soimin, Soimat dan Soimun Yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang sama kita muliakan guru-guru kita banyak yang hadir Bil khusus Al-Habib Muhzid bin Soleh bin Ya'far al-Altos Serta guru kita Usad Dur Haji Syair Hidayatullah, para tokoh sebuah masyarakat, Bapak Ketua RW02 beserta jajaran RT-nya yang Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Juga yang sangat-sangat terhormat, yang menjadi asbab wasilah acara ini berjalan dengan lancar, segenap donatur-donatur hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah SWT sehingga dengan kerelaan hatinya membantu terlaksananya acara ini. Bil khusus yang terhormat Bapak Suhendra dan seluruh setak pegawai CVAMX Land Transportation Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita beserta putranya Juga yang terhormat segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan Musalah Bil khusus dari Musola Al-Asaniyah Terima kasih atas kehadirannya, dari Musola Al-Qurqan, Musola Al-Ikhwan dan lain sebagainya yang insya Allah semuanya mendapatkan curahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang maha gobur acara ini berjalan dengan lancar dan sekedar saya melaporkan bahwasanya pada kesempatan ini yatim dan du'afa yang kita santuni berjumlah 131 orang. Terdiri dari yatim dan duafa dari wilayah RW 02 Jati Melati juga nyebrang pulau yaitu dari pulau Kerangan. Kebetulan Pulau Kerangan adalah tanah air Ustaz Mahbud ya. Jadi ini <gulauan> dan jangan sangat kebetulan sekali di sini pun hadir jawara dari Kampung Kerangan yang talent dan tabukan adalah ayahanda saya sendiri ya. Bapak Abdurrahman bin Amin yang orangnya ganteng Alhamdulillah Iya, Kalau anaknya ganteng ya pasti bapaknya ganteng lah insyaallah Jadi kalau bapak ketemu jalan ini bapak saya Wajahnya gak terlalu jauh beda bahkan kalau berjejer mirip adik ama abang Ya ini adalah boy di zamannya, pak insya Allah. Nah ini Alhamdulillah yatim dan duafa dari kalangan pun datang Maka mudah-mudahan ini keberkahan dari dua daerah yang berbeda kumpul bersama dalam satu acara yang sama mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala mari bacakan umur quran suratul fatihah bil khusus bagi seluruh donatur-donatur para hamba Allah yang telah membantu terlaksananya acara ini yang mungkin tidak akan saya sebutkan namanya namun tentu Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengetahui tentang keikhlasan hati mereka kita doakan, semoga segala hajat-hajat mereka, segala tujuan harapan dan cita-cita mereka dengan keberkahan doa anak-anak yatim dan para ibunda-ibunda yang tersayang, tersayang para dua afaz kalian, insyaAllah semua hajat-hajat para doradur kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin niyah ala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 سبت وحث وعليه نحى من العلمين أشهد أن لا إله إلا الله أستوحي الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jannah, wa bika adzim, sabrullah, adzim, sabrullah, adzim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ذهب ما وضت التي العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إناك أطهِر قريب تهف العفو بعفو اللهم إناك أطهِر قريب تهف العفو بعفو اللهم إنك كريم. تحب يا قريب